Nissan Global akan merilis varian terbaru dari mobil Nissan X-Trail 2022. Varian ini merupakan nama lain Nissan Rogue yang diperkenalkan di wilayah Amerika Serikat. Nissan Rogue dari Amerika melakukan debut resmi pada bulan Juni tahun lalu. Untuk wilayah Eropa, di mana ROG dikenal sebagai X-Trail, masih terjebak dengan model generasi sebelumnya pada tahun 2019. Mengutip dari Motor 1, Nissan X-Trail terbaru telah melakukan debut resminya di China dalam gelaran auto Shanghai 2021 selanjutnya Nissan akan merilis untuk varian ke benua Eropa pada musim panas 2022, sekitar dua tahun setelah peluncuran varian rock. Alasan penundaan besar tidak diketahui, tetapi Nissan mengatakan X-Trail 2022 tersebut akan menawarkan konsep mobil SUV yang berbeda. Pabrik mobil asal Jepang belum siap untuk mengungkap spesifikasi teknis tentang Nissan X-Trail 2022. Bocoran awal hanya menyatakan bahwa X-Trail akan dijual dengan powertrain hybrid e-power. Varian dari Nissan Rocksport Sport di Amerika Utara diluncurkan dengan sistem yang sama, bermesin 1.5 liter. Sebuah motor listrik mampu mendorong total output 187 horsepower dan torsi mencapai 330 Newton meter. Karakter dari mesin pembakaran e-power hanya digunakan untuk menghasilkan listrik karena roda digerakkan oleh motor listrik. Menarik untuk melihat apakah Nissan akan menawarkan X-Trail baru dengan mesin diesel pada perilisan resminya. Menurut Nissan, mobil SUV ini akan menawarkan desain mutakhir, dedikasi terhadap detail, dan kecanggihan dengan teknologi cerdas. Nissan baru merilis gambar awal dari wujud asli Nissan X-Trail 2022. Mobil Nissan SUV ini juga tampak dari sisi interior yang serba hitam. Nissan mengungkapkan bahwa interior mobil akan fleksibel dan serba guna bagi pembeli dengan rasa petualangan yang dikombinasikan dengan teknologi onboard Nissan. Harga Nissan X-Trail 2022 sudah, lebih murah dari Innova Venturer Setelah mendebut di Shanghai Motor Show 2021, April lalu, Nissan akhirnya mengumumkan harga untuk X-Trail terbaru Harga Nissan X-Trail 2022 ini memang berlaku untuk pasar di China namun diperkirakan tidak bakal jauh berubah saat model tersebut rilis di Jepang akhir Maret tahun 2022 mendatang. Jelas sekali jika Nissan X-Trail 2022 memiliki perubahan di semua lini. Model ini bahkan bisa menjadi ancaman untuk kompetitor di kelasnya seperti Honda Cerfet Turbo, Toyota Fortuner, atau Mazda CX-5 Tipe dan harga Basic 2WD 406.555.000 Deluxe 2WD 424.659.000 Deluxe 2WD 424.659.000 Luxury 7 seater 2 WD 464.666.000 rupiah Deluxe 4 WD 475.373.000 rupiah Premium 4 WD 520.145.000 Privilege 4 WD 7 seater 538.580.000 rupiah Extreme Edition 4WD 587.303.000 rupiah. Ada beberapa varian tipe yang disodorkan oleh Nissan untuk pelanggan X-Trail di China. Varian terendah harganya setara 406 juta rupiah. Jika membandingkan harga mobil di segmen serupa yang ada di Indonesia, maka Nissan X-Trail 2022 lebih murah dari Honda Cerfet Turbo, Toyota Fortuner, Mazda CX-5, Hyundai Santa Fe, bahkan dengan Toyota Kijang Innova Venturer. Pakai Mesin 3 Silinder Turbo Nissan X-Trail 2022 di Cina datang dengan mesin 1.5L 3 silinder Vc Turbo yang dikombinasikan transmisi otomatis CVT. Namun ada beberapa varian yang ditawarkan, yaitu yang menggunakan sistem penggerak 4 roda 4WD, serta varian 2WD, serta ada varian 5 seater dan 7 seater. Uniknya, mesin Nissan X-Trail terbaru ini menggunakan kompresi variabel VC yang dapat berubah antara 8 banding 1 dan 14 banding 1. Menurut Nissan, cara ini demi membuat X-Trail semakin hemat dalam penggunaan bahan bakar walaupun tenaga maksimumnya menyentuh 204 HP dengan torsi 300 Nm. Di Jepang Nissan X-Trail pakai teknologi e-power. Walaupun diprediksi harganya tak akan terpaut jauh berbeda, namun Nissan X-Trail 2022 yang bakal dipasarkan di Jepang berbeda secara spesifikasi dengan yang ada di China. Di negeri matahari terbit itu, X-Trail akan pakai teknologi e-power yang dikombinasikan mesin bensin 1.5 liter turbo. Alhasil tenaganya akan mencapai 316 tenaga kuda dengan torsi menyentuh 580 Nm. Ini tentu membuat Xtrail jadi SUV menengah dengan tenaga cukup dahsyat sekaligus juga memiliki emisi gas buang sangat rendah sesuai regulasi kendaraan bermotor yang sangat ketat di negeri Sakura. Jadi kapan Xtrail terbaru masuk Indonesia? Kita tunggu di video berikutnya. Salam Car2 Channel.